Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Perkenalkan, saya Teguh Priyadi dan Pak Regen ya. Adalah mitra dari PT.BES Pada siang ini tanggal 8 kita berkunjung di kebunnya Pak Marmin Adalah salah satu mitra kita yang sudah menggunakan pupuk slow release dari PT.BES Alhamdulillah e, pemakaian pupuk selama kurang lebih tiga bulan, dua, tiga bulan, bulan ya 3 tiga bulan, tiga bulan memaikan pupuknya tiga bulan Alhamdulillah dalam hasil informasinya sudah lebih dari yang sebelumnya pepakai pupuk Pilos rilis yuk kita buktikan ya. bersama kita Anda memperhatikan hasil dari aplikasi dari pupuk Pilos Low Roles dari perusahaan PTPS mari kita buktikan bahwasannya pada hari ini kita berkunjung di lahannya Bapak Marmin di desa Meranti oke teman-teman petani dan para petani Indonesia kita buktikan bersama-sama ya, di belakang ya, saya ya di belakang kita ini adalah salah satu eh, pokok sawit yang sudah diaplikasikan pupuk slow release dan buahnya Alhamdulillah keliling keliling Keliling. Alhamdulillah keliling nah bisa dilihat ini mana pupuknya yang kita bisa aplikasikan. dilihat. Iki ini, ini kayaknya soal ini, Pak Marmin punya ini. Oh, kebetulan. Ah, kebetulan, kebetulan, kebetulan uh, para petani desa Meranti, kebetulan Pak Marmin ada. Ayo kita tengok tanggal berapa dan aplikasinya macam mana. Kita tanya langsung kepada ya, apa, petaninya. Nah, ayo, Pak Marmin, sini Pak nah, Marmin? Pak Marmin. Boleh bergabung. Kita bergabung. Uh, selamat siang, Pak Marmin. Ya, alhamdulillah. Alham Alham ya. Petani betul -betul cerdas laki -laki. luar biasa. Ini gini Pak Marmin, mau kita dari leader saya Regen dan bersama saya Teguh Priadi ingin membuktikan bahwasanya aplikasi Pak Marmin gimana sistemnya, gimana caranya? Nah, Pak nah, Marmin. Gimana Pak kemarin aplikasinya, Kupungnya aplikasinya? Saya menurut anjuran dari Bapak leader kemarin kita satu satu dari, ya. dari ya. ini perlu ya. dibuka kembali ya. Ya. ini ini, ini hancur hancur sendiri yang, ya. akar muda ya akar muda yang menyerap ini langsung ya. menyerap ya, Pak ya. Ya. Langsung, langsung menyerap nah inilah contohnya pupuk kita dia akan langsung terurai apa busuk dengan sendirinya. Nah inilah hasil hasil dari pemupukannya untuk apa namanya buahnya bisa dilihat mantap Nah dari hasil Pak Marmin Caya. sebelum pakai pupuk slow release hasilnya berapa? Setelah pakai ini berapa dari hasil, hasil. Saya pembuktian sekitar satu bulan itu saya memakai pupuk ini. Sebelumnya itu sekitar kalau satu panen itu kadang 4 bintal lima bintal. Sekarang nah. itu setiap manen itu di atas 8 gintang Al Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, Berarti Tidak pernah mencapai 1 ton juga Alhamdulillah nah, Berarti teman-teman petani di seluruh Indonesia Khususnya desa Meranti Pak Marmin ini sudah membuktikan sendiri Jadi Slogan kita itu adalah Biarkan tanaman bicara Ya Pak Marmin ya? Ya, ya Alhamdulillah Pupuk yang diaplikasikan di kembang Pak Marmin Bagus dan eh. mantap Ya. Dan apa, Pak Marmin? Ini yang sudah berumur berapa, Pak Marmin? Ada nggak tanaman dari Pak Marmin yang di bawah ini? Ada, oh, ada ya, tiga tahun, nanti. tiga tahun ya. Tiga tahun, mari kita tunjukkan pada petani kita, khususnya petani di dimeranti yang ini berumur berapa, Pak Marmin? Tiga tahun setengah. Yang ini umur tiga tahun setengah. Yang, yang di bawah ini ada, Pak Marmin. yang tiga tahun oh, setengah. Oh, yang tiga, oh, tiga, tiga tahun setengah. Ini. Berarti ini umur berapa nih, Pak Marmin? 10, ini 10, ya? 10 tahun. 10, Oke, 10. kita tengok yang sawit yang umurnya 3 tahun setengah. Mari, mari petani. Mana pak? Boleh kita tunjukkan. Wah, ini, ya. <coughs> ini yang berumur 3 tahun setengah ya Pak Marmin ya. Tiga tahun setengah sebelumnya. Se sebelumnya dalam kondisi kondisi buahnya gimana pak? Ya ini kemarin sudah mana ini janjang. Alhamdulillah, ya. tiga janjang ya. Ini ya. sama juga ya aplikasi ya. Clearos Liris siapa ya? Mas. Masih, mantap, mantap. Ah. Wah, bisa di-shoot tebuahnya. Ini mau tanya Pak, ya. Ya, mengapa Pengaplikasian pupuk seluruh ini, ini beda dengan pupuk kimia yang selama ini kita pakai terapkan itu di lahan. Iya. Jadi menurut yang penciptanya itu Profesor Raden itu adalah memang dari pokok itu kurang lebih sejengkal atau kira-kira 30 puluh senti atau satu jengkal. Nah disitulah kita akan serapkan apa akar-akar itu tadi akan menyerap sendirinya pak. Kalau jauh kurang efektif. Karena ini pupuk ini untuk makan tiga bulan nah, ini. Dan ini pupuk untuk pilos lorolis ini satu saset untuk makan tiga bulan Dan tugasnya adalah ini mengurai eh, Mengurai residu, residu yang ada dalam tanah Atau dikatakan sampah kimia akan diurai oleh pupuk pilos Lorulis ini Maka dengan bisa kita buktikan, Bapak Marmen tadi telah membuktikan buahnya juga alhamdulillah memuaskan, hasilnya juga memuaskan dengan memakai pupuk pilos lorolis. Maka dari itu, para petani Indonesia, khususnya e, petani di Meranti, mari bergabung bersama kami. Karena e, moto kita adalah membantu umat menyuburkan tanaman biar hasilnya lebih baik. Dan kehidupan lebih baik, uh, tanaman subur, masyarakat makmur. makmur, biar tanaman yang berbicara. Ya. Salam, Salam pecel. pecel.